agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya. Pesawat ruang angkasa pengganti Soyuz Rusia yang disebut MS-23 berlabuh dengan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS pada hari Minggu, 26 Februari 2023. Pertemuan itu terjadi saat kedua pesawat luar angkasa itu terbang 260 mil atau 418 km di atas Mongolia Utara. Soyuz MS-23 tanpa awak yang diluncurkan pada Kamis 23 Februari dari Komosdrum Baikonur di Kazakhstan akan berfungsi sebagai perjalanan pulang baru bagi kosmonot Sergei Prokopi dan Dimitri Petelin serta astronot NASA Brand Rubio. Kendaraan asli ketiganya, Soyuz MS22, mengalami kebocoran pada pertengahan Desember dan kehilangan semua pendinginnya. Petelin, Prokopy, dan Rubio tidak memiliki pesawat ruang angkasa nominal sejak 14 Desember ketika Soyuz MS22 mengalami kebocoran cairan pendingin. Rusia telah bergerak untuk mendapatkan solusi baru yang tersedia untuk guru dan telah membuat beberapa perubahan jadwal minggu lalu sebagai tanggapan atas kejadian baru-baru ini. Pada awalnya, MS-23 seharusnya diluncurkan pada musim semi dengan orang-orang di dalamnya, tetapi pada awal tahun 2023, badan Antariksa perjalanan Rusia, Roskosmos awalnya memilih untuk mempercepat peluncurannya hingga 19 Februari tanpa orang untuk memungkinkan tiga kursi bagi kru ms-22 yang macet nah teman-teman pecinta astronomi begitulah penjelasan singkat terkait pengganti solius untuk tiga astronot stasiun luar angkasa internasional yaitu ms-23 yang tiba di kompleks yang mengorbit seperti yang direncanakan di stasiun luar angkasa selanjutnya jangan lupa untuk subscribe